Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Pinaska oficial. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alek Western lagi guys ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Oke okay guys, langsung lanjut ke preset yang kedua ya. Oke, okay guys. Selanjut ke preset yang ketiga. <laughs> Oke, okay guys. Selanjut ke preset yang keempat, ya. Oke guys lanjut ke preset yang kelima Oke okay guys lanjut ke preset yang ke ya Oke okay guys lanjut ke preset yang yang ke-7 Oke okay lanjut ke preset yang ke-8 ya Oke okay Guys lanjut ke preset yang ke-9 Oke okay, guys, selanjut ke peserta yang ke-10 ya. Oke lanjut ke presset yang ke-11 dulu Bas. Oke Guys lanjut ke preset yang ke-12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 Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima belas. Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam belas, ya, guys. Oke, lanjut ke preset yang ke-17. Oke, okay, guys, selanjutnya ke preset yang ke-18. Yo, mo ke lanjut ke preset yang ke-19. mau, Oke guys, ke preset terakhir itu ke-20 ya. Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya seperti biasa untuk link presetnya di deskripsi guys ya. Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.